Bye. はすごいん yang けど、1番ちゃんとやっはい、やっ Senang kamu mainin itu ya, Doggy. Iya, senang padahal tangannya ada apa itu? ada cemilan <laughs> ada cemilan sini sini sini sini emang dia ngerti bahasa Indonesia? iya dong ngerti? pasti dong ada cemilannya disini dong cemilannya kenapa kita nggak beli aja kalau gitu? kalau dia nggak mau dengerin kita sini sini lihat tuh ya nah. kan? hati-hati loh jangan langsung nanti dia gigit loh yeah. iya mana? Kita pinter kan? banget oh, oh, oh, oh. Oh. Oh. <laughs> awas awas ada singa <laughs> habis makan langsung kabur habis makan langsung cabut iya. habis manis dibuang. masih ada sepinya. Huh. <laughs> lihat kan ada. ini lucu kan wajahnya. Hmm. ini ada di sini. ini pintar, ini yang paling pintar. Kiri, kanan, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, <laughs> kiri, kan? mau kiri, kiri, kiri, itu kiri, kiri, mau kiri, kiri, kiri, kiri, itu yang kiri, jelek itu ya kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, ini ya, beri di indonesia Soalnya anjingnya wong kong kong gitu kan oh, jadi berisi menggonggong itu namanya wong wong wong iya menggonggong namanya iya jadi ya, mungkin di jepang susah banyak orang sebenarnya mau beri beri harang kayak anjing, kucing tapi ya gara-gara berisi jadi mereka gak ya apa ya gak diizinin iya ya, gak diizinin cuma itu ikan, ikan. <laughs> ada hamster hamster ya, ya. dan apa ya kucing tapi kurinci juga bau kan iya bau kan iya jadi tetangganya pasti marah oh gitu iya dan itu uh, apa ya inko burung ya burung burung juga bersih kan iya, jadi agak susah kalau gitu Susah so, ya. cari apartemen yang ngizinin kita untuk ya, punya ada peliharaan juga. ada juga tapi itu cuma ya agak mahal agak mahal iya kayak bener-bener mansion gitu oh ya, kalau gitu boleh boleh tapi hmm. peliharaannya mahal nggak kayak ini tadi jogging mahal mahal berapaan kalau di jepang Ah perumah lima perumah. Kalau yang itu kudori itu ah. ya benar-benar terkenal kan? Iya sih. Ya populer kan? Ah. Jadi itu mahal. Walaupun kecil ya tapi itu mahal. Makanya orang-orang sampai masuk ke sini ya, bayar mahal gitu buat iya. masuk ke sini. sini berapa di sini kita di sini? Hah? sini? Nah, di sini berapa? Sini empat perumah empat perumah ini beri seratus delapan puluh ribuan ya berarti ya seratus lima puluh ribu lah. Tapi cukup kan? cukup sih buat main-main. tapi ini tiga ratus tiga ratus yuan. mahal nih ini. iya sih seratus delapan puluh ribu. tadi kamu udah cuci kan? ini benar-benar clear banget kan? iya sih lucu sih. Iya. Yeah. <laughs> kayak kue gitu. masih ada loh sisanya. masih ada itu. loh masih hmm. ada jadi, masih jadi... Itu. Lagi deh. Oh, datang lagi nih. ini yang wajahnya wajah singa. wajah itu matanya gede gitu Kak, ah, yang hitam. Agak naikin, naikin, naikin. Jangan kasih, oh, jangan kasih. Oh iya ya. Matanya gede. Matanya gede. Gede sekali. Gigit nggak dia? Dia gigit nggak? Nggak gigit. Nggak gigit. Ya. Yeah. Semua ini, kukunya agak panjang. Kukunya panjang, belum yeah. dipotong. Kasih, kasih nggak ya? Kasih aja. Ya? Oke. Okay. Pinter banget, gak ya. gak pinter banget ya, pinter banget ya, pinter-pinter. Ah oh, pinter dia, pinter, pinter, pinter, kan? ha? pinter banget. Dia nggak suka, cuma ya? minta makan doang. Iya. Dia cuma ma pengen makan doang. Kasih gak ya? Kasih gak ya? Boleh wow, kasih juga kasih aja ini yang pudel itu yang kamu bilang? pudel oh, semuanya pudel ya? sayang, di belakangmu ada pudel juga oh, ini? makanan udah habis, sombong dia, oh masih ada ambilnya. Tumpun oh, dia. Makanan udah nggak mau datang lagi dia. Ini udah. Oh, ah, ini ada yang ini nih. Tapi nggak <laughs> mau dipegang orang ya? Iya. Bisa ya? suka-gak suka dipegang orang dia Iya Oh pinter. Pinter sih. Oh. Pur oh, banget sayang. Ramai banget ya. Tempat, Tempat kayak gini dong ramai banget. Kita nggak sadar. Tiap orang harus bayar ya. Iya. Sangat banget Pudoh, <laughs> pudoh. It's not a poodle. It's not a poodle. Diol <laughs> dia. Lion. Gimana sayang kamu puas? Puas. Empat menit tinggal satu, satu menit loh. Puas, Bisa main sama ini yeah. doggy. Ah, dah kasih, kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, Udah habis, apa habis Don, gone? no, so gone. itu. Oke, oke, oke. Oke, oke, Terima kasih oke, oke. banget? oke, yeah. Banyak banget ya? oke. Oke, oke, Lucu Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. gitu Oke, okay. selain yang pudel, iya, apa kayak jenis apa? Jenis pabrik, iya, dan Mami Shiba. Mami Shiba kayak gini, ah, itu yang, yang, ah Anjingnya yang Jepang itu ya, iya, mau kan? Hmm. Ah, mau ah, ke ya, mau makan ya? padahal ini harganya mahal, tapi banyak orang datang tadi. Kamu lihat kan? banyak orang, kita nggak sadar tadi waktu kita datang cuma dua grup aja tapi sekarang tiga empat grup ya <tuh> bakal banget, tapi asik banget soalnya kita nggak uh, bisa anjing kan jadi datang ke sini ya kayak refreshing ya gitu ya kita yang sendiri gitu tapi mahal nggak apa-apa kalau kita punya lebih mahal, mahal. Dong. iya antinya aja mahal ya? iya soalnya pergi ke dokter kan perawatan juga mahal? iya ini juga harus kan suntik Waktin. vaksin ya? iya corona gitu iya dong hmm. dan kalau mau jalan-jalan nggak -jalan, ada waktu dan apa harus kasih apa hotel ah iya ya, iya, hotel iya, iya kayak di gitu, kan? gitu ya iya jadi ya, sebenarnya mahal jadi, di sini aja. Ah, cuman sekali-sekali mending ke sini gitu ya. Iya, cuman 200 ribuan gitu. Mm -hmm. yeah, Oke okay. gitu. banyak juga ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, nah, itu ada juga kucing, dan kucing juga, kucing juga. Eh, iya, oh, juga ada. Oh, Oulu. burung, burung Garuda, bukan burung <laughs> hantu. Iya, lain kali kita pergi ah. ya. Di sini ada Om Om juga tuh. Mm. Oh, ada Uncle Mutu kan? Heeh, yeah, yeah, yeah. nah, how was it? It's cool. How this. about you get one? What? How about you get one? Mene? Yeah, we will play yeah. get later. one, yeah, later. but you know how much one this one like you yeah, need to go Sanju, yeah, kind of and more than yeah, thank you, I mean, it's raining. Right